Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini uh, kita akan uh, belajar tentang Adobe Illustrator ya uh, Kali ini kita belajar yang simbol saja Oke, okay, uh, langsung saja kita buka Adobe Illustrator nya uh, Saya bokep yang 2020 ya uh, Pada kali ini saya hanya akan mempelajari uh, satu, satu ini saja ya Satu materi saja biar enggak terlalu banyak nah, saya ini akan menggunakan yang ukuran 1920 kali 1080 pixel oke okay. uh, kita klik aja kita nanti akan fokus belajar pada shape builder tools nah, bu boleh teman-teman uh, klik nih ya uh, di samping ini nah, nanti akan kelihatan uh, kalau pengen nampilin semua ya di sini nih. tetapi saya akan menggunakan hanya uh, satu aja ini shape builder tool oke okay. Untuk kali ini e, gimana sih hasilnya previewnya, e, previewnya nanti aja setelah jadi ya. E, kita langsung saja e, praktek penggunaannya biar nggak lama-lama. Oke, saya di sini pakai nama channel saya ya, Kusma Kreatif. misalkan Kusma Kreatif. Oke, nah teman-teman e, buat dulu sini e, kita buat kita tengahin cara manual apa-apa mau secara juga penggunaan uh, ini juga nggak masalah. Oke, okay, tapi saya akan menggunakan cara manual aja seperti ini. Kita nggak akan lama-lama. Uh, kemudian kita cari uh, fontnya yang agak besar dikit. Kita akan make yang oh, kayaknya yang yang ini aja deh. Nih, nih uh, gini agak, agak besar nih, agak lumayan. So, kita akan buat sebuah hmm, yang agak keren dikit tampilannya. Oke. Okay teman-teman nah, boleh basing untuk make uh, warnanya nanti yang akan digunakan warna gradasinya ini saya kasih warna orange di sini oke okay. uh, dan ini wadah warna dasarnya yang akan kita gunakan ya Kemudian untuk nanti untuk membuat warna-warni tulisannya saya menggunakan uh, misalkan lingkaran saja lingkaran uh, saya akan buat warna-warni ya lingkarannya tuh Lingkarannya akan buat saya buat warna-warni nantinya. E, seperti ini aja, biar mudah. Saya akan acak warnanya ya. Jadi saya nggak akan pilih, pilih warna. Saya akan acak warnanya. Karena ini sebagai contoh saja, teman-teman bisa gunakan referensi yang lain juga boleh. Silakan. E, ini hanya sekedar e, tutorial e, untuk menambah wawasan teman-teman. Nah seperti ini ya. Uh, seperti ini ini kita tarik saja nih biar agak lebar ada gede Nah seperti ini uh, Oke okay, sebelumnya kita akan seperti ini dulu nih uh, kita akan buat uh, sebagai uh, kita akan buat uh, ini menjadi objek ya uh, bisa teman-teman klik kanan pilih Create on outline atau shift control O atau teman-teman masuk ke type sama aja ya ke type kemudian nanti pilih grid outline juga ya sama di sini, Microsoft Oke, saya akan coba kontrol Shift O. Oke. Nah seperti ini, ini lebih cepat ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, ini kenapa kayak gini? Oh ini ungroup, klik kanan ungroup. Ini langsung jadi grup ya. Ungroupnya kemana? Ungroupnya di sini. Oke, klik kanan ungroup. Oke, teman-teman bisa klik sekarang bisa geser sana sini ya pokoknya. Tapi kita nggak akan geser sana sini karena kita akan simpan dengan menggunakan warna baron-baron yang ini yang sudah kita sediakan ya ini balonnya berwarna-warni ada warna merah, warna ungu oke, okay, kita akan timpa di atasnya sini setelah itu teman-teman kita akan uh, copy lagi tarik ke bawahnya nah, seperti ini oke, okay, kita boleh mungkin balik ya teman-teman jadi untuk apa namanya, untuk balonnya kita kita balik uh, untuk, misalnya ya uh, kalau saya ini ini uh, balik aja uh, seperti ini nggak usah dibalik nggak masalah teman-teman kalau dibalik nggak masalah. Setelah itu kita kontrol A atau kita blok semua. Nah ini tulisannya akan kelihatan. Setelah itu kita akan menggunakan fitur ini nih, Save Tool. Oke, okay. sambil tekan Save, teman-teman sambil sambil tekan eh tekan save, Mohon maaf, tekan Alt, teman-teman sambil klik ini untuk merevopnya. Kalau teman-teman cuma klik aja, dia nggak hilang. Oke, okay. sambil tekan Alt. Nah klik Ini disesuaiin dengan Ininya ya Apa namanya hurufnya ya Gusma kreatif Nah ini kelihatan nih. Hurufnya Nah itu ya, Kita atasnya ini kita buang dulu Nah biar enak Baru kita perbesar Nah Seperti ini Nah Kita perbesar Nah ini U hilang nih Taruhnya dulu, punya hilang. Oke, okay, nah, seperti ini tadi, lupa memperbesarnya sehingga punya hilang. Hati-hati nah, ya, teman-teman. Kalau partai lagi segini, eh, nanti ada yang hilang harus telaten. Memang ini nggak bisa sembarangan. Eh, kalau udah hilang, kita susah nambalnya ya. Nah, kalau udah nambal, itu, susah. Nah, jadi ini, nah. Nah, kita akan klik seperti ini kemudian nah seperti ini S juga ini kita tarik terus Oke okay, Oke okay, nah seperti ini nah, hanya ini berarti ini dari sini tarik ke bawah terus nah nah ini udah ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman di sini teman-teman sudah tahu cara membuat tulisan kok bisa warna-warni gitu ya Tulisannya ya e, Ternyata simpel ya e, mudah nih e, Kalau kita belum bisa memang tak sulit Tapi kalau udah terbiasa bisa Ini akan lebih mudah Mudah kita untuk kerja Ya, Jadi seperti, oh cuman, ternyata cuma gini doang, nah gitu kan nah ternyata cuma gini doang, nah, nah. oke teman-teman sekarang sudah kelihatan gambarannya ya, gambarannya seperti ini, tuh kita akan ke aruh ini kontrol chat misalnya, nah kita akan ingat-ingat nih teman-teman jangan sampai salah klik kalau sampai salah klik ya akan hilang kembalinya susah tapi kalau kita nggak salah klik yang mudah-mudahan akan lebih mudah nah ini warnanya hijau semua ini tadi ya Nah coba kita klik di luar seperti apa Ding-ding, oh, c-nya ini salah. Oke, okay. ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak akan ngikutin warna teksnya. Oke, okay. ini ada yang belum terseleksi, kita seleksi lagi. Uh, oh, untuk roje, salah nih. Nah, seperti ini nih. Oke, okay, teman-teman, sudah jadi ya. Jika sudah jadi seperti ini, eh uh, teman-teman bisa tambahkan sedikit inovasi lah biar bagus ini hanya hilang juga nih Nah jangan pilih saya ya nanti buatnya lebih bagus lagi ya ini ini kasaran gambarannya huruf berteks aja oke eh, huruf bertekstur berwarna Oke coba akan saya kasih kolaborasi warna backgroundnya misalkan ini saya kasih transparan tapi transparannya akan saya buat warna misalkan apa ya hmm ini warna-warna Juni kayaknya lumayan nih. Wah, ini guys, seperti ini oke, oke, oke, oke. Mungkin, mungkin ini, mungkin, mungkin ini. Oh, nah, atau wah, kita buat bawah aja nih. Kita mau buat background ya. yang tuh breakfast yang to baik nah seperti ini kemudian kita uh, kita coba kita buat outline nya dulu nih ini belum ada outline kita buat outline warna orange kemudian kita perbesar, kita berbesar lagi mungkin kita buat warna coklat nah. Contoh ah, nah, lumayan kan? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa kalau uh, bisa uh, berkreasi dengan ini lain ya. Mungkin itu tutorial dari saya untuk membuat tulisan berwarna seperti ini. Uh, kalau ada uh, masukan dari teman-teman silakan. Oke, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.